Nhà Baca, tidak sembahyang, tidak puasa di dalam kubur mendapat siksa. Tidak sembahyang, tidak puasa di dalam kubur mendapat siksa. Duduk goyang di kursi. jadilah anak yang tersayang bangunkan ibu suruh sembahyang jadi Isa mandi di tali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa di dalam kubur mendapat siksa, tidak sembahyang, tidak puasa di dalam kubur mendapat siksa. Rusa